Kami hormati tarian ini menceritakan tentang penghormatan masyarakat Kabupaten Nusirawas terhadap tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Noguse. Sebagai lambang ucapan, selamat datang di Kabupaten Rupsi Kawas Dan tarian ini sampai dengan sekarang masih dinestalkan